Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mualah la wa laku Wa ta ta'ila billah amma ba'd Yang saya hormati Bapak Ibu guru kelas 4 Dan guru pendamping kegiatan PLK pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023 Bapak, Ibu, Wali Murid seluruh Segenap Panitia Dan seluruh Bapak, Ibu, Wali Murid kelas 4 Yang sangat-sangat kami hormati Anak-anakku semuanya yang berbahagia Yang saya banggakan Tolong perhatikan Tidak ada yang bicara dengan temannya Apalagi bicara sendiri mengembangkan wawasan kita pikiran kita untuk menuntut ilmu tepatnya pada hari Rabu 17 Mei 2023 anak-anakku semuanya sebelum berangkat tolong diperhatikan ya tolong perhatikan yang kedua sholat sesalam mudah-mudahan tetap disuruhkan kepada baginda Rasulullah Wasallam anak-anakku semuanya Sekali lagi tolong perhatikan ya Yang ketiga atas nama sekolah mengucapkan Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Yang pertama adalah kepada Bapak Ibu Wali Murid Kelas 4 terutama Panitia Yang telah berupaya semaksimal mungkin pikiran waktunya dan lain-lain sebagainya Sehingga acara hari ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin Dapat dilaksanakan dengan penuh kelancaran Dan harapan kita mudah-mudahan mulai berangkat sampai pulang Semuanya sehat, semuanya sel selamat Ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh Pak Mustaqim Mewakili Bapak, Ibu, Guru dan seluruh panitia yang pertama adalah Halo diperhatikan Insya Allah semua kelompok Akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru Dan sebagian Bapak Ibu Wali Murid Panitia hey, Dengarkan Mohon Mengikuti petunjuk Ya dari pendamping Tidak ucul dewi Ngerti ucul dewi Tidak kemana-mana Mengikuti rangkaian kegiatan Mulai berangkat sampai nanti pulang Insya Allah akan didamping oleh Bapak Ibu Guru Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid Panitia Diperhatikan itu ya ndak boleh jalan sendiri Ngikuti petunjuk Ngikuti arahan dari bapak ibu guru dan bapak ibu wali murid Kegiatan apa rangkaian sudah disampaikan oleh bapak ibu guru pendamping Kemudian yang kedua anak-anak ya. semuanya coba perhatikan ya Tolong barang-barang bawaannya Mulai dari sepatunya, sandalnya, bajunya, topinya Jangan sampai lupa Ya, harus mandiri. Arti mandiri. Memperhatikan barang-barangnya sendiri. Ya, jangan sampai barangnya itu kececeran di mana-mana. Sehingga nanti ada barang yang hilang. Tidak boleh. Harus memperhatikan barang bawaannya sendiri-sendiri. Kemudian, halo anak-anak semuanya, nanti kalian renang ya Coba perhatikan nih, eh. nanti kalian renang di sana, di tempatnya Tolong jangan renang di tempat yang sangat dalam, berbahaya ya. Apalagi enggak, bisa renang kok moro-moro ucur di tempat renang yang sangat dah dalam, enggak boleh Lebih baik cari tempat atau renang yang dangkal saja Paham maksudnya ya? Yang walaupun sudah bisa renang Jangan takabur, jangan sombong Aku lupa whisper bisa renang berapa apa saya di tempat yang dalam saja Jangan ya Jangan Ini harus betul-betul perhatikan ya. Kemudian nanti di tempat-tempat yang lain juga begitu Halo anak-anakku semuanya Halo perhatikan ya Memperhatikan kelompoknya masing-masing, jangan jalan sendiri-sendiri, hilang nanti, waduh, bahaya. Kemudian yang terakhir, titip kepada Bapak-Ibu guru semuanya, nah ini yang paling penting lagi, ketika sholat buhur, jangan lupa sholat duhur ya. Jadi ada waktu untuk sholat di sana nanti Ya di tempat di sana Apalagi nanti insya Allah ke Masjid Merah Ya luar biasa Masjid Merah itu insya Allah Tempatnya sangat bagus Nanti sholatnya di sana insya Allah ya Baik Sehingga mudah-mudahan kegiatan kita Bermanfaat Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar, sehat, dan para guna selamat mulai berangkat sampai dengan Bu Pulang. Kami mohon doa hormat kepada Ustaz Aris untuk memimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya setina, kita mohon kepada Allah akan diberikan lancaran keselamatan. Bik perangkat berangkat sampai kembali lagi ke rumah. Mari kita mohon kepada Allah الحمد للنا في عملتا في بزيدة يا رب العرق الحمد لله للجمالك الكريم العظيم سلمانك اللهم أشل يسلم بارك على سيدنا محمد للنور الذات رسل السهر في سائر الأسماء للشفاة على آله وشهد ويسلم اللهم أنت ربي لا مباهي لا أنت خلقني ونعبتني على حديث عائدك ونستغباتك بك للشعب ما شعبه لكي أعبتك على اليبي بحديثة وكي ليس إلا ولا إلا اللهم إنا ندعي بما يضر الناسيات ولا دوستنا ولا بالضر ولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل وسلم استغفر اللهم ان الله غفور من الله اللهم انا نسالك لحط الخوضه حد والسبع المثاني لنا كل خير وأن تفضل علينا من الخير وانت عاملنا مع ملتك الخير وانتجعلنا من أهل الخير وانتحفظنا في أدياننا وانفسنا وولادنا وتلامغنا وكل محلتنا فترة بنا ومؤس وضائر إلك والدو الخير وتغفظ بكل والله بلك الخير يا محمد ورحمه ربنا في الدنيا حسنة في الأي خرد يسلك وقناعها سبحان ربك رب العزي سلام على السلام علينا الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم I think it be ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ Malaysia. Kita itu banget. Kita Malaysia. Paci-paci. Yeah. Apa ini paci Apa itu? dia ya, akan gambar foto setelah foto bersama semuanya kelas 4 slide Thank <laughs> you.